Dan pada pendapat saya, tawaran Syed Saddiq bukanlah setakat parti politik untuk orang muda saja. Dia pun tahu orang-orang muda akan meningkat dalam umur Apa yang dia tawarkan kepada kita ialah pilihan alternatif daripada pilihan-pilihan lama yang sudah basi Warning, Video dan channel ini tidak mempunyai lisens daripada Finas Ada banyak perbualan baru-baru ini tentang perubahan parti golongan muda yang akan ditubuhkan oleh Syed Saddiq Sigaragat jadi, saya rasa hari ini adalah hari yang paling sesuai untuk bercakap tentang isu ini So, di dalam video saya pada hari ini, saya akan membincang tentang kebangkitan golongan muda ke dalam politik Perlukah kita sebuah parti politik belia dan adakah saya akan memberi sokongan kepada gerakan ini So, kebanyakan orang berpendapat yang kebangkitan pemuda di dalam politik adalah selaras dengan kewujudan social media dengan adanya informasi dan berita terpapar di sosial media, golongan muda boleh terjebak dengan isu semasa dan melibatkan diri dalam perbualan politik. Walaupun ini penjelasan yang betul tetapi ini tidak memberi gambaran yang penuh terhadap kebangkitan golongan muda di dalam dunia politik Sebenarnya kalau kita nak ikutkan pada sejarah, youth movement ataupun pergerakan pemuda adalah fenomena yang normal Revolution selalunya dipimpin oleh mereka yang lebih muda daripada pemimpin yang mereka menentang tak kira tempat ataupun masa Pergerakan golongan muda biasanya timbul apabila sistem pemerintahan semasa sudah lagi tidak berfungsi ataupun dipercayai oleh golongan muda tersebut sebagai gagal sistem failure kalau nak ikutkan bahasa orang putih Persoalan yang dibangkitkan sekarang ialah adakah sistem pemerintahan Malaysia tidak lagi berfungsi ataupun dilihat sebagai kegagalan Pada pendapat saya, yes, sistem pemerintahan Malaysia dah pun gagal Bila ada bukti kukuh seorang Perdana Menteri dituduh menyeleweng 42 bilion ringgit sistem permintaan sudah gagal Bila kerajaan yang telah diundi untuk membawa Perdana Menteri tersebut menghadap keadilan runtuh dalam masa 22 bulan, maka sistem pemerintahan sudah gagal Bila kerajaan baru dinaikkan tanpa diundi, sistem pemerintahan telah gagal Bila Menteri Parlimen dan ahli-ahli parti telah dilantik ke dalam GLC tanpa pengalaman dan kepakaran di dalam syarikat tersebut, sistem pemerintahan telah gagal Bila menteri boleh melanggar peraturan SOP terus terang dan kemudian masih lagi memegang jawatan menteri dan bila menteri komunikasi menipu dan mempergunakan seorang pelajar perempuan dalam permainan politik maka sistem pemerintahan negara kita sudah lebih daripada gagal Macam mana dia boleh try nak tipu macam tu? Dia tu kan menteri komunikasi Kalau dia pun tak boleh nak pakai informasi yang dia ada untuk spin cerita betul-betul maka itulah kaliber menteri yang kita ada dalam sistem pemerintahan Malaysia sekarang Tak boleh nak berfikir Saya tak suka orang yang suka spin cerita Tetapi kalau nak buat pun, buatlah betul-betul Balik kepada cerita yang asal Ada banyak lagi sebab-sebab lain yang saya boleh tunjukkan Untuk cuba membuktikan sistem pemerintahan Malaysia Sudah pun gagal Tetapi saya tak nak video ni panjang sangat Saya hanya ada 60 subscribers untuk channel ini Saya tak ada masa sebenarnya Okey, maybe satu lagi Kalau anda melihat video saya sebelum ni yang bertajuk Pembangunan tak seimbang di Malaysia di mana saya bincangkan tentang pembangunan yang sedikit di luar bandar Jalan pun setengah tempat tak ada, elektrik 24 jam dan sekolah pun susah nak dapat Pembangunan ini sepatutnya pada tahun 2020 dah bukan lagi jadi masalah kepada kita Tetapi seperti yang saya katakan di dalam video itu Ini semua masih lagi menjadi masalah besar Ini adalah contoh kegagalan dalam sistem pemerintahan 63 tahun selepas kemerdekaan, kita masih tak ada elektrik 24 jam di banyak tempat di luar bandar Dan yang peliknya, orang luar bandar masih lagi lantik orang-orang yang sama dengan harapan mereka membangunkan kawasan mereka Ini adalah definisi sebenar gila Insanity ataupun kegilaan ialah membuat benda berkali-kali dengan harapan kesudahannya yang berbeza orang dah berkali-kali undi barisan nasional dan mengharapkan mereka membangunkan kawasan luar bandar tetapi kesudahannya sama. Dengan semua yang dah terjadi di negara kita memang tidak lagi menjadi persoalan kenapa golongan muda berasa mereka harus bangkit dan mengambil alih kuasa daripada pemimpin-pemimpin yang sudah tua. Negara kita memerlukan rombakan penuh untuk membaiki sistem pemerintahan sekarang dan ini memerlukan cara pemikiran yang baru dan kehadapan. Kita bukan sahaja perlu fikirkan masalah yang kita ada sekarang tetapi kita juga harus menjangka dan menyelesaikan masalah yang akan datang Kalau kita masih lagi sibuk melawan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa kita tidak akan ke mana dan memandangkan sekarang ramai ahli politik di kedua-dua belah ada tercemar dengan kes-kes macam ini mengukuhkan lagi keperlunya ada pergerakan muda yang segar dan baru dan tidak terlibat dengan tuduhan seperti ini saya tahu mereka yang membantah dan cuba menghalang pergerakan muda mengatakan golongan muda tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran untuk mengetuai sesebuah negara dan saya mengaku muda bukanlah jaminan membawa inovasi tetapi tua juga bukannya jaminan untuk membawa pengalaman dan memandang keadaan pemerintahan sekarang bukannya susah untuk sekurang-kurangnya berbuat lebih baik daripada apa yang mereka sedang buat sekarang dan pada pendapat saya tawaran Syed Saddiq bukanlah setakat parti politik untuk orang muda sahaja dia pun tahu orang-orang muda akan meningkat dalam umur apa yang dia tawarkan kepada kita ialah pilihan alternatif daripada pilihan-pilihan lama yang sudah basi Osul ialah idea dan pemikiran baru yang kita mahukan dan bukan isu umur ahli Sistem pemerintahan dan kerajaan Malaysia sekarang adalah berdasarkan sistem pemikiran yang lama Kita haruslah memberi suntikan darah baru ke dalam nadi kepimpinan negara supaya kita sebagai negara boleh bergerak ke hadapan Akhir sekali, adakah saya akan beri sokongan kepada Parti Pemuda yang akan ditubuhkan oleh Syed Saddiq Ini semua bergantung kepada pendirian parti itu nanti Saya dah katakan dulu dalam video saya yang lain Saya bukan seseorang yang akan taruhkan sokongan saya semata-mata Dan walaupun saya kategorikan diri saya sebagai seorang pemuda Pergerakan pemuda tidak selalu membawa kepada perubahan yang positif Ini seperti The Young Turks Movement semasa kejatuhan Khalifah Islam terakhir ada kriteria yang perlu dipenuhkan sebelum saya boleh kata pergerakan muda Syed Saddiq ni hanyalah mainan ataupun satu pergerakan yang perlu diberikan sokongan dan kriterianya ialah Walaupun parti ini terdiri daripada golongan pemuda kita tidak boleh abaikan perjuangan mereka yang sudah berumur Ada banyak juga orang-orang tua yang memerlukan sokongan dan bantuan orang muda sebagai alternatif, parti pemuda ini tidak boleh bersandang ke arah terlalu liberal ataupun terlalu konservatif dan harus berusaha untuk mendengar pendapat dari semua pemuda tak kira pandangan dan pendapat mereka. Dan sebagai parti yang terdiri daripada golongan muda, kesalahan dan kesilapan pasti akan berlaku Parti ini harus memikir cara membaiki kesilapan daripada cuba menutupkan atau menuding jari ke arah parti yang lain. Jikalau kriteria yang agak asas ni diikuti oleh parti pemuda Syed Saddiq, then saya tidak ada masalah meletakkan sokongan saya kepada mereka. Kita sekarang sudah 63 tahun merdeka. Walaupun secara fizikal kita melalui banyak perubahan baru, kepimpinan dan pemerintahan masih lagi mengamal mentaliti yang sudah ketinggalan zaman dan kuno. Malaysia sekarang berada di persimpangan sejarah di mana orang-orang lama sedang menggenggam tangan sedaya upaya untuk memegang kepada cara yang lama. Pada masa yang sama, orang muda-muda pula sedang menarik kuat ke arah cara yang baru. Cara lama yang penuh dengan rasuah dan berat sebelah mungkin telah membawa negara kita jauh sejak kemerdekaan 63 tahun dahulu. Tetapi, kita tahu ia tidak boleh lagi membawa negara kita ke hadapan. Ada mereka yang katakan orang muda tiada tempat di dalam dunia politik Ini adalah tidak benar Dan sebenarnya Golongan muda ni tak minat sangat dengan politik Kami sebenarnya lebih minat dalam bidang seni Seperti lakonan ataupun muzik uh, Sukan, travel Ataupun video games Dan apa-apa lagi yang orang sekarang suka buat Saya tak tahu saya tak keep dengan The Times saya sendiri kalau ada masa tak nak cakap pasal politik dan isu semasa saja Saya punya passion ialah bermain video game Ni saya punya replay yang saya dapat baru-baru ni Saya memang bangga dengan video ini Inilah baru dikatakan skills Kami sebenarnya lebih rela biar orang lain yang memerintah dan menjalankan hal-hal negara Tetapi kami semakin sedar jika kalau kami biarkan orang-orang lama memerintah negara dengan cara-cara lama Maka negara kita akan hancur dan kami tidak dapat lagi menikmati seni, sukan, muzik, travel dan video games dengan aman maka oleh kerana interest kami juga akan terancam jikalau perubahan tidak berlaku kami golongan muda akan bangkit bertindak lebih-lebih lagi zaman sekarang menteri dan MP boleh berganding bahu untuk menjatuhkan seorang remaja yang hanya ingin menunjukkan keadaan kampung dia perangai sombong dan angkuh pemimpin kita yang sepatutnya dipandang buruk dibiarkan berlaku tanpa halangan MP Kudat dalam kenyataan Facebooknya melawan seorang remaja perempuan of all things ada menggunakan ungkapan Kota Rome tidak dibina dalam sehari First of all, ungkapan tu bukan kota Rome Kota Rome tu kecil je tetapi Empire Rome tidak dibina dalam sehari Walaupun the Roman Empire was not built in a day tetapi selepas 57 tahun infrastruktur seperti jalan, tempat menjual dan askar sudah pun cukup kuat untuk menguasai Itali Sabah dalam masa 57 tahun jangankan internet setengah tempat jalan tak dan elektrik pun tak ada Kita perlulah ambil pengajaran daripada Rome Mereka kekal sebagai empire selama seribu tahun Ini bukan saja sebab mereka mempunyai askar dan ekonomi yang kuat tetapi kepimpinan selalu berubah mengikut progres daripada Republik dan Konsul kepada Empire dan Caesar kepada tetriaki dan pembahagian kepada dua empire Mereka kekal sebab kepimpinan mereka selalu bergerak ke hadapan Dan tidak berpegang kepada cara lama Dan perubahan ini selalunya dibawa oleh pemimpin-pemimpin mereka yang muda Inilah semangat masa kita Terima kasih kerana menonton Sila tekan butang subscribe Ini akan sangat menolong saya dalam meneruskan perjuangan ini Dan sila like dan sharekan video ini kepada orang lain Jumpa lagi